masih gampang masih gampang waduh ada buaya ini <laughs> ini ibu ibu psikopat ini ya anaknya nggak boleh main game canggah nah hari pertama ini caranya buka lemari ambil tangga pencet kanan Gak ada ada clear ah masih gampang itu mah. ini kaki ibunya nih ibu gua nih Wah, ada di atas jendela nih, naik pakai tangga. Naik kah masih gampang ini, mah? Hari ketiga, ada sapu, kurang ambil. Dibalik lemari ada ibu gue tuh. Wah, di bawah kursi, iya. Yeah.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 Ibu gue jadi lampu. Nah, ketemu Bian, kok warnanya emas ya? Kita masih, lah air itu. Waduh, langsung muncul dewa air, De dewa air. Hari keenam. Kenapa di rumah ada? Orang-orang main olahraga sih. Kita pasti lalat nih. waduh ada ada yang ada yang naik sepeda di rumah coba so. ya, ngapain sih kita kasih paku nggak bisa hmm aku bisa. Malah ketabrak. Hmm, apa ya? Langsung lewat ketabrak tadi. Ini emang bukan paku ya? Hmm. Gimana nih? oh ini paku di kalender kalender waduh dikasih paku oh. waduh itu matanya emang nggak lihat paku gimana sih oh ya ya coba coba ambil ini terus paku dapat paku nya simpan di sini nih, itu semua ambil lagi pakunya nih ya yeah, dapat hari ke 8 ada motor ada motor dalam rumah coba ibu ibu psikopat bener-bener psikopat aduh dulu gue ngambil-ngambil buku dulu nah dapet harus, harus cepet berarti hari ke 9 korek nyalain korek ikan kerang nyalain masak ikan waduh muncul celibu gua coba itu ibu gua ninja Tori, apa ya? keluar dari aset coba kerang. oh di dalam perang <tuh> ada gajah dalam rumah aduh. Oh, coba kita kasih makan gajenya nih. Uh, mau lo. makan lo. gajahnya Gajenya makan game lo, makan ini. Makan Nintendo. Wah, kita semprot nih, semprot. Jus. Aduh duh malah keluar keluar ibu gua coba gua pencet nggak bisa mau pencet langsung malah kebakar gimana ya Kita ambil ini kita semprot keluar ibu gua kita pegang kebakar lah biarin coba kita lihat meledak apa enggak nih satu rumah itu lagi enggak Wah, wow, ternyata bohong-boongan bohong di prank. Oh, yes. Wah, wow, wasinya gue buka. Kita kasih minum. Ibu gue ada di balik popok. <tuh> kasih minum, kasih minum. Kubelut kencing di balik bantal dapet hari ke 13 di ada kalung kita kasih kalung waduh terbang oh ada game di dalam game. ada doang pet, ambil. ambil <laughs> ngambil doang ada polisi terus gimana ya ada caga gue ambil Oh oke okay, oke okay, oke okay. ada batu, ambil semua batunya Ambil, ambil, ambil, ambil, oh, udah penuh. kantongnya udah penuh. Hmm, 2, 3, waduh ibu gua ibu gua ada di dalam sumur <tuh> ibu gua ada di dalam sumur ngapain coba udah penuh coba 2, 2, 2, ya kita ambil lagi Belagu wow. ada di balik batu, dikenal belas. Sulap-sulap-sulap-sulap-sulap-sulap. Ini kosong, yang tangan kosong. Oke. Ya? Hmm. Kanan kosong. kiri jangan-jangan kosong lagi nih. kan harusnya di topi nih soalnya masa kiri kosong kanan-kosong topi tadi udah jerapa jera di dalam rumah jerapa gajah buahnya masih makannya gimana nih? oh di sini nih oh oh harus cepet harus cepet sih waduh oh tadi penjaga penjaga rumah tadi bangun aduh ada ular lagi hmm harus, aduh, kepergok lagi sama bangau, harus cepet berarti ini ke kiri, aduh, benar ya, berarti penjaga tadi kita harus hindarin si bangun ini, nah, tuh, tak tak set set nah, dapatkan harus cepet. Hmm, kita matiin lampu ada di dalam mar oh ada di bawah mar tadi kelihatan hmm, kita buka jendela ini kita kasih bola tapi lupa ya, telur ya set oh iya benar telur tuh maknya dateng Hah. Hah. terus mana ya bola goloknya ya? Kita buka jendela dulu, oh golf nih, bola golf nih, setes, tung, wah langsung keluar game coba, ketua keluar nintendo, nintendo game, wah ada kakak gue, hmm. waduh. ada kaset kita masukin kasetnya ada lagu sikapanya joget, joget. ada di bawah meja pas kalau ah nah dapat kan wah sulap lagi nih ada di wah dari sini dapat nih bukan di topik segitu aja untuk video kali ini subscribe terima kasih see you